Oh, ini Wima belum masuk ya? Biar ada apa-apa ya? Wima ini coba Jadi, detailnya Oke, kita tunggu Sabita sama Ayu dulu ya. Sini. Ini belum masuk. Yang selesai, sementara lihat flashcardnya nya baru dulu. ini. Ya. Benar salahnya itu ya. Oke, okay. pemenangnya rezeki Amanah. Eh? Ranking 2 Amanda, ranking 2 Alpha. Nah, kita analisis saja ya deh. Pertanyaan. Nah, ini hasilnya ya. Hasil. Oke, okay, tadi kakak lihat sekilas biokim ya makro molekul karbohidrat ya yang <coughs> belum bisa dijawabnya. Okin. Tadi itu kelupuan kepencet galaktosa yang kak. Galaktosa ya itu monosakarida masih. Ya. Yang Baik, tadi ya, banyak, ya, Nanti nanti lihat lagi yang di mas, akun masing-masing atau kalau terlu, keluar lihat yang file ini ya. Reakt ya. nah, ini, nah, oh. oke. Nanti jadi, insya Allah, lebih terarah ya. Terutama yang prioritaskan review untuk yang bab-bab di mana kalian uh, salah tadi, ya. nah, habis itu ketepatan yang 65 ya. Nah, pertanyaan paling sulit makromolekul ini ya, oke jadi kita tinjau ya, nah, oke dari yang ini ya sistem saraf yang mengantarkan jari ini yang benar A delta ya. Nah, ini kalau kalian mau review itu ada di bab yang ini, pengantar di file kuliah materi kuliah. Ini kan jadi kalau yang file MCK ini udah kakak susun ya menurut menurut ini jadwal kuliah kalian ya. Yang file Excel itu. Nah, ini jadi di a delta ini sama sebenarnya ada serabut C, tapi di pilihan tadi tidak ada kan serabut serabut C. Nah, dan kalau antara delta dan C itu ada perbedaan dalam hal kecepatan. Ingat kayak konsep listrik, semakin dia kalau diameter besar besar, terus dia rapat. Mielin kan struktur untuk dia rapat ya. Maka makin cepat transmisi dari sarafnya. Ya. Nah sama lokasinya berbeda nih ya. Kalau ada delta di -pode. Kalau yang C di permukaan ya. Nah sensasi tajam itu yang ada delta yang C getaran suhu hangat tekanan halus. Ya. Jadi dia Masing-masing itu ada perbedaan. Nah, sama mekanisme nyeri yang ini. Kalian harus pahami. Ya, Pertama kali nyeri datang, itu biasanya contoh. Dia ke, ke tusuk aku, ya, ada lokasi cedera, site of injury. Ya. Jadi lokasi cedera lepas lah molekul namanya bradykinin. Ya. Bradykinin lepas, inilah prostaglandin muncul. Berubah terurai dia, jadi bradykinin jadi prostaglandin dan substansi P ya. nah inilah yang akan ditransmisikan molekul ini ke saraf ya Nah dari saraf di tangan baru dia naik inilah afferent fiber serat saraf afferen, sensorik ya serabut sensorik bahasa SMP dulu naik ke sistem saraf pusat kan SSP Kayak yang gak ajar di Osaka kemarin input pasti ada proses dan nantinya ada output nah inputnya ini di SSP dan sistem medula spinalis SSP, sistem saraf pusat karena kan kenapa dia sekaligus SSP cerebrum dan juga medula spinalis terlibat barengan ya? karena medula spinalis kan untuk gerak refleks ya. kalau ketusuk paku contohnya dia kan nanti mau langsung ngangkat tangan kan au sakit kayak gitu nah terus yang seotak si ini kan akan ada rencana kan ngambil keputusan Oh mau ke IJD Oh ke dokter misalnya kan? nah itu dia secara sadar jadi sekaligus ya prosesnya itu kan nah bisa juga dari yang sini skema yang ini bisa dari trauma kan ada transduksi dan transmisi dulu baru modulasi kan? baru ke SP ya oke kurang lebih itu untuk nyeri ya. Nah, nanti sebenarnya ini kan ada yang soal tentang sistem saraf kan. Nah, ini tadi yang jadi perbedaannya ya. node ranvier ini. Nah, celah yang merah-merah ini ini dia yang A tadi kan, yang lebih cepat, lebih rapat harusnya. Ini kalian bayangkanlah kayak rel kereta api lah ya. Rel kereta api itu kan ada besi ya besi dan ada celahnya untuk dia bisa memuai nah itu analogi sistem itu kita ya. oke selanjutnya yang kakak review ini nah nomor 2 ya. oke nah ini hemitorak masih ada yang salahnya medk clavicularis nah tidak kak kita cuma baca mid-nya baik, gak baca clavicularisnya jadi salah kak aku oh. itu kak Kaku, aku ya biar biar ini biar lebih teliti lagi kalau clavicular kan clavicular ini ya. nah. dia ini di kuliah yang sistem dasar ini ya pak sistem posisi anatomi ini, ya pengantar osteologi nah sama di yang torak ya kuliah torak itu kan nah topografi ini ya. Nah ini pembagian, pembagian ininya itu apa? Pembagian bidang ada garis kan, kalau dalam anatomi itu. Jadi kalau hemitorak itu, dia yang membagi kanan kirinya itu kan. Nah, ya yeah, dia midsternalis itu yang, yang tengah ya. Nah, ini kalau kita ambil garis hayal, ya. Nah, ini di tengah-tengah kan sternum ya, nah, jadi inilah yang membagi hemitor dextra sinistra ya, linia sebenarnya ada nama lain ya linia midsternalis itu linia mediana ya, nah. oke ini ya media, kalau clavicular yang lebih lateral ya, oke itu itu nanti di blok kardiovasular lebih dalam lagi kita belajar tentang LKK pemeriksaan fisik ya, ya sementara pengenalan dulu di, di anatomi ya oke kalau Roman ini easy ya betul gak lah ya. sudah melatonin betul ya tidur ya terus intraabdomen, nah ini masih ada yang salah ya transversum nah, konsep ini ya oke kolon ya nah ya kolon ini di kuliah ini antomi abdomen dan pelvis, ya. Nah, jadi kalau kalian belajar kemarin itu ada yang namanya peritoneum, ya, selaput dari yang skenario 3B yang tusukan ditusuk sejawat itu kan sudah kalian kenal sebenarnya istilah peritoneum. Jadi di pelapis. Kalau yang bersentuhan langsung dengan dinding abdomen itu peritoneum parietal ya. sementara ada juga peritoneum yang me membungkus langsung sih organ visera itulah peritoneum nah yang si retro-retro tadi itu di tengah-tengahnya ya. Nah, inilah sebenarnya retroperitoneal selain kolon desain dan ada ginjal ini ya. Nah, ada ginjal, organ retroperitoneal. Nah, ada lagi intraperitoneal di dalam peritoneum. Intra adalah retro itu perbatasan. Nah itu, ini kalau mau ngapalin tuh, ya, kolon ascendant. Nah ini ada juga nanti soal yang dia nanya tentang kolon, tapi dia yang ngomong melintang. Ya. Ini kolon transversum. Jadi kalau ini tadi yang penampang longitudinal. Nah di slide yang selanjutnya ini kalian bisa lihat penampang secara uh, koronalnya ya, istilahnya. Nah ya, jadi yang setelah dari usus halus ileum ya masuk ke ileocecal junction di sekum ini baru naik dia, kolon tuh naik dulu ascending baru dia mendata transversum lalu turun descending. Setelah descending ini sebelum kerektum, dia belok dulu belok ini sigmoid. Gitu, ya. selanjutnya yang salah ya, ini organ kafitas ya. kafitas ini kan artinya masih ada yang nyob juga ya. nah ini leura eh ya. nah cavitas leura pulmo eh ya. nah cave ya, kata dasarnya itu gua atau ruangan, jadi kayak gini kan? struktur anatomi dasarnya. Nah trakea trakea ini kan di luar dari si pleura, ya. Nah pleura ini kan ada pleura parietal pleura sama pleura visceral, ya. Kamu prinsipnya kayak peritonium tadi, visceral yang lebih dalam, parietal yang lebih luar, ya nah di dalamnya ada ruang intrapleuralnya nah itu ya. kapitas pleura jadi pulmo ya nah ini paru oke selanjutnya nah kapitas ya. unit dasar oke okay. yang tadi sama kayak yang prinsipnya di tadi ya Neuron. Ya. prinsipnya nah pusat motorik, nah, ada yang jawab medula oblongata. Ini kita lihat, motorik. Nah, medula oblongata itu fungsinya untuk sensorik. Relay, relay artinya merangkai informasi sensorik menuju talamus, menuju talamus. Ini kan posisi medula oblongata ya kalau dari anatomi ya memang dekatan lebih inferior anterior ya. lebih ke depan dan ke belakang dari serebelum. ya serebelum untuk pusat koordinasi nah medula oblongata untuk ini sensoriknya sama pusat otonomik, auto, ya rest and digest simpatik parasimpatik mana nih kak ajarin ya kardio respi ya digestive nah ya, jadi cerebelum pusat keseimbangannya ya Oke, kalau yang tadi pusat motorik kortek ya apa namanya kortek lobus frontalis ya Oke, kalau frontal ingat dia yang lebih depan ya. nah ini motorik okay lah ini 83% sudah benar. Ya? Oke, okay, ini bonus soal bonus untuk ini ya. Apa MCQ yang kemahadiahana. Amisperium kedua kedua Sarepri. Ah, anda jawab sulkus sentral. Sulkus itu ah, ini posisinya ya. Sulkus sentralis itu justru membelah menjadi depan dan belakang ya. Kalau hemisfer, hemi ini kan setengah, artinya, arti hemi itu setengah. Nah. Ini hemisfer itu artinya lapisan. nah <tuh> Jadi dia yang sebenarnya benar-benar setengah pas ukuran itu, maksudnya ukuran kanan-kiri ini. Nah, setengah kanan, setengah kiri, ya. Ini yang lebih simetris dibandingkan memang sentralis bisa deh ya, kalau kita lihat sekilas oke okay, ngebalah jadi hemisfer anterior dan posterior tapi di beberapa atlas itu dia, belum pernah Kak, ketemu istilah itu hemisfer anterior dan posterior dia yang ada hemisfer hemisferium cerebri ekstra kanan dan juga sinistra, jadi yang kita pilih, fisura longitudinalis. nah kalau beda sulkus fisura, fisura sama girus, nah ini definisi nih kalian harus hafal ya. nah pertama lihat dari gambar girus itu lebih ke puncak ingat aja kayak ini, G gir, girus Gunung, sama-sama panegi kan. Oh, gunung ada puncak, puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi sekali kan. Nah, kalau sulcus, lawan girus, lembah ya. Nah Sulcus, girus itu kurang lebih perbedaannya. Nah, kalau visura, visura ini, dia itu sebenarnya kayak istilahnya tebing. ya. Kalau diomongin sulcus, dia beda ya. Kalau sulcus kan kayak kelihatan nyambung. Sementara hemisferium cerebri dextra et sinistra ini terpisah, benar-benar terpisah. Ya. Dan di bawahnya ini, kalau yang kayak surcus gyrus kan satu kelanjutan. Kalau ini justru yang paling bawah ada corpus callosum. Ya. Nah itu, ini perbedaannya. Nah ini sebenarnya ada di kuliah, ada anatomi umum ya, untuk pocapnya, kasa kata, bahasa latin ya atau kalian baca di buku PDF yang akhirnya kemarin, oke okay juga. Oke, okay, bagian koste. Koste yang dilalui vena, arteri, vena, nervus dan yang berkostal oh, Ada yang jawab tuberkulum. Apa beda tuberkulum sama sulcus? Nah itu tuberkulum. Tuber itu tonjolan. Ya, contohnya ini tuberkulum sel ya. A circumscribed, rounded, solid elevation on the skin, mucous membrane atau surface of an organ, jadi dia istilahnya menaik Sulkus tuh ya tonjolan, nah elevasi slide, slide elevation, jadi pening penaikan, ya, yang sedikit ukurannya tuh, nah, biasanya dia menjadi tempat perlekatan otot atau ligamen, ya. nah ini, kalau yang sulkus costae tadi ini strukturan otominya ya, nah jadi, kalau kalian ketemu textbook yang bahasa Inggris, bisa saja groove. Ya. Dia pakai e, ejaan British, istilahnya itu. Dia, kalau surkus ini kan bahasa Latin. Ya. Nah, ini. Kalau kalian lihat dari tulangnya doang, ini memang sudah dipersiapkan. Ya. Untuk neurovaskular tadi. Di bagian bawah, nah, dia terlindungi. nah Ini, kalau kalian korelasi klinisnya kalau kalian misalnya melakukan torakusintesis masang WSD pipa chest tube pipa kedado ini contoh kasusnya misalnya ini kan sebenarnya ada parietal pleura parietal ada pleura visceral nah di pleura ini bisa terjadi masuknya suatu gas misalnya dia pada kasus trauma torak misalnya. pada motorak ada udara atau ematutora ya, ada darah itu harus dikeluarkan dari si cavum pleura yang tadi biar dia sesaknya berkurang klinis pasien itu. Ya. Nah inilah jadi kalau kalian mau masang selang ya itu dikeluarinnya darah atau udara tadi selang chest tube tadi namanya tuh jadi chest itu kan bahasa inggris dari dada tube itu tabung. Ya. Nah chest tube itu dipasang kalian jangan ambil di bawah dari koste rabala koste pasien ambil di wilayah atas nah jadi kalau ketemu intercostal rabat tengah-tengah pilih yang di atas tulang ya nah, jangan di bawah tulang nah, itu ini korelasi klinisnya. itu nanti biasanya di tak sepeda. ini perkenalan dulu kita belajar basic jadi kalau basic paham, klinis gampang. ya. Oke, ini selanjutnya, ini sudah benar ya. Crow risk, bola ya. Oke, kalau mau 100%, kita skip aja ya. Kecuali ada yang masih bingung atau benarnya gara-gara tembakan, ya apa-apa, kita diskusi. Langsung unmute, langsung tanya aja ya. Nanti, ya. Oke, kalau... Sistem urin, nah ini pertanyaan ini ada yang salah nih, maksudnya pelvis renalis, ada yang jawab. Pelvis itu artinya mangkok. Nah, mangkok renal ginjal, mangkok ginjal. Jadi ini penghubung ren dan vesika urinary. Nah, itu ureter. Nah, kalian harus hafal, kalian gambar. Ini, latihan biar ingat. Nah, jadi... Kalau si ureter di sini ya. urinari inferior, inferior, yang superior itu si ginjal, ya. Nah, kenapa ureter ini harus beda nama dengan uretra? Ya? Nah, nanti ada soal selanjutnya di ure uretra yang berhubungan dengan dunia luar, ya. Nah, ureter ini kalau klinis yang penting kalian harus hafal ini kenapa harus pelajarin sekarang nih anatomi karena nanti kalau pas misalnya SC seksio cesareas itu kalau terjadi ya musibah lah ya. misalnya kepotong oleh operatornya spog nya itu dikira pembuluh darah Nah itulah guna belajar di cadaver itu kalau ini kan mirip ya antara ureter sama paskuler itu Yang ini kan karena kartun bisa diwarnai karena merah biru arteri merah nah kalau ini kan e, intraoperatif misalnya terpotong nah, dia harus langsung konsul ke bedah urologi ya jadi langsung retnya mau dikasih tindakan Yang langsung repair intraoperatif itu biasanya inform konsul langsung pas nah itu contoh gambaran klinisnya ya. aplikasinya atau itu yaitu ureter. nah jadi jangan lupa lagi nah, ini kan yang si uretra tadi ya, luar tubuh, dunia luar. Ya. Uretra ini, nah, nanti kalau kasus-kasus trauma sering ini, misalnya naik sepeda, lues, tiba-tiba ke head, ya. Biasanya yang cowok. nah Pasien laki-laki itu kebentur dari penis, nah ini bisa trauma uretra, ruptur uretra. jadi lagi yang uretra ini, yang jadi penyakit sebenarnya struktur uretra. Ya. Biasanya pada pasien-pasien infeksi, menular seksual ya. dari urat kencing nana berulang jadi dia uretra ini bengkak scar ya. jadi sumbat tidak bisa kencing nah, itu jadi itu aplikasi itu belajar ini ya sistem urin oke selanjutnya setelah sempit ya. setelah sempit penghubung neuron satu ke neuron lain oke ini ada yang jawab dedus reinfer kakak jelasin lagi ya dari 100 sih kalau ada soal ini harus benar semua ya. nah struktur struktur ini struktur dari si saraf Kalau alnudus Renvir itu benar ada celah ya. memang celah juga tapi dia salah di satu saraf yang sama kalau soal tadi dia nanya saraf yang satu dengan yang lain inilah contohnya warna merah ini ini akson Aksen yang merah sama yang dendrit yang biru yang yang abu-abu ya. inilah maksudnya yang dua saraf yang berbeda dua neuron yang berbeda bertemu itulah di sinapsis. napsis hati ya jadi baca tuh kalau dia satu neuron betul harus renfer tapi neuron satu dengan yang lain pilih si napsis ya selanjutnya peritoneum visceral hepar, gaster. nah ini comment minus ya Gambar Omentum minus, kita lihat. Ya. Nah, jadi ini uh, pilihan gambarnya harus ada dua. Ya, kita lihat yang secara longitudinal, yang kiri sama yang secara sih, coronal, ya. posisi anatomis ini yang namanya tadi Omentum minus, ada dua komponen dia itu jaringan ikat ligamen sebenarnya ligamen penghubung antara hepar dan duodenum ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum hepatogastricum. sama gaster nah jadi itulah keduanya bergabung disebut omentum nah, ini gambaran yang si tolong itu ini gaster yang rongga ini yang hepar tadi Hepar nih paling besar ya, kelenjar paling besar di tubuh. Nah, jadi padat, hepar tuh padat. Jadi kalau kalian nanti misalnya perkusi, diketok perut itu, ini bunyi hepar nih redup. Ya. Kalau gasternya timpani ya, ada udara, atau enggak kan? Sesuatu yang redup dia padat, kecil bunyinya, ya. rendah nadanya. Kalau gasternya lebih nyaring ya, karena kosong ada udara. Nah, nanti sebenarnya juga dari gasernya ada kurvatura, kurvatura ya. mayor itulah tempat momentum mayus. Ya. mayor itu yang lebih besar, lebih luar. Nah ada yang kurvatura yang dalam, ya. inilah kurvatura minus, tempatnya momentum minus. Ya. Itu dari struktur anatominya ya. Jadi. Ya inilah alasannya omento minus tadi. Nah, bidang anatomi ini. Masih ada yang salah. Ya. Ini basic. Dada harus apal ya. Anterior, posterior, koronal. Nah, ini kakak kasih reviewnya. Bidang ya. Nah. Nih, minimal kalian apal -apa pakai warna-warna ini. Kalau mau gambar juga, kalau bisa pakai pensil warna ya. Nah, sagital yang merah ya ngebelah jadi kanan dan kiri. Kalau ya. koronal, yang warna ungu ini, ngebelah jadi depan dan belakang. Sementara kalau transverse, transversal, ini yang hijau, ngebelah jadi bagian atas dan bawah. Ya, oke Itu jadi kayak kita belajar sebenarnya sumbu, ya sumbu X, Z kalau koordinat dulu. Itu harus apa, ya? bidang anatomis otot dinding abdomen profunda nah ini ada doa yang salah ya oblikus ini yang superficial di permukaan kalau profunda arti profunda itu profunda tuh dalam ya oke jadi kita review dulu nah ini anatomi nah posterior abdominis profunda nih. itu ada di modul modul praktikum nah. profunda itu yang lebih dalam nah Oke, selanjutnya ini air transit. Oke, gaster. Hah, gaster? Tidak ada yang menjawab. Oh, tapi mungkin banyak yang kurang lengkap ini, Mbak Andre. Jadi, 33 persen. Oke, ini fisiologi, hematologi, ya. Jadi, kalau belajar hematologi, ini jadi memang betul jawabannya, sekali tiga tadi, ya. Nah. Nah, asalnya dari sini. All and damaged erythrocytes, phagocyte, phagocytosis, phagocytes by macrophages in the bone marrow, liver and spleen. Nah, jadi bone marrow sumsum tulang, liver itu hati dan spleen limpa ya. Itulah eritrosit yang tua dan rusak. Difagositosis. Difagositosis. Pago artinya makan, side artinya sel. Jadi Proses dimakannya sel ya, oleh makrophages. Makro artinya besar, phage artinya sel pemakan. Ya. Itu turunan dari monosit monosid. aneh nah, ya, lampirannya. Jadi kalian harus ha paham fisiologi. Pertama kali di mana darah diproduksi di sub -sub tulang sum tulang. Terspesialisasilah. Ya. Dari stem cell jadi eritrosir, etikulosir. Ya. Baru dia masuk nanti. Kalau sudah rusak di fagosit itu, prosesnya di dalam sel. Kalian ingat di blok 3 dulu, sel itu ada yang bagian namanya lisosom. Liso artinya lisis untuk memecah, som artinya badan. Badan yang berguna untuk memecah. Ya. Memecah ialah yang si eritrosit tua tadi. Ya. Kenapa dia harus dipecah? Karena dia sebenarnya masih ada kandungan. Eritrosit itu komponennya ada protein, protein. Nah, dan juga Fe ada logam berat besi, nah inilah yang harus di, dipecah ya karena apa? protein nanti mau diekskresi ya diekskresi ke liver, nah besi ion ini ini harus masuk lagi ke bone marrow harus masuk lagi jadi bahan baku dari pembuatan eritrosit yang baru, ya. nah, jadi yang besi itu sebenarnya kita perlu itulah kalau kalian dulu UKS pernah ini ada program penambah e, darah ya tablet tambah darah itu untuk yang misalnya menstruasi nah, itu disuruh makan itu kan di UKS dulu program UKS atau PMR ya. nah yang si protein tadi itu kan harus dibuang ya dibuang itu sebagai dulu jadi dibuang nanti oleh liver ini ya. Nah, dalam bentuk nantinya itu ada yang namanya urobilin dan sterkobilin ya. Dia ya, untuk pewarna dari urin dan feses ya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi metabolisme darah itu di blok biokinia. Ya. Kalau sekarang kenal dulu dari fisiologinya. Oke, itu untuk memahami ini ya. Oke selanjutnya otot abdomen origo ligamentum iliolum balis. Ya, insersi di processus transversus vertebra nomor satu nomor 4. Nah jawabannya quadratus lumborum. ya. Oke ini otot abdomen ya. Banyak yang salah ya. Ini quadratus lumborum tadi. Nah, kalian harus hafal... Kalau belajar otot origo insersi sama aksi. Jadi origo kata dasarnya origin. Origin itu asal asal otot ini pangkalnya dari iliolumbar lumbar ligamen dan iliac crest. Iliac itu artinya tulang usus Tulang usus crest nih, cresta cresta iliaca. Krista itu tonjolan, tonjolan tuh tulang usus makanya ilio-lumbar, ilio-usus lumbar pinggang. nah pangkalnya dari bawah, dia naik ke atas. Insersi lower border, batas yang lebih bawah. Dari koste ke-12, nah, dan proses transversus, proses tonjolan, transverse mendatar, upper lumbar vertebrae. Tulang belakang, bagian pinggang di atas. Itu maksudnya, upper lumbar vertebrae. Ya. Kalau action kerjanya dia depresses menurunkan ya, rib cage rib cage itu maksudnya sangkar sangkar dari tulang rusuk ya, rongga intratorak ke bawah inferior and laterally flexus trunk dan menekuk batang tubuh trunk, ya, dari atas ke bawah sini secara lateral bisa ke kanan bisa ke kiri menjauhi kalau lateral artinya menjauhi sumbu utama tubuh mana itu ya itulah si quadratus lumborum ini tadi ya oke selanjutnya jenis sel darah merah untuk pendarahan nah, trombosit oke sudah bagus ya ini pelayan sma terus ya. fungsi ginjal sebagai regulasi pH ada yang terjebak nih regulasi volume darah ya oke kalau pH kita ingat singkatan pH itu apa? pH itu power of hydrogen jadi power kekuatan dari hidrogen nah itulah hidrogen dalam bentuk ion atau H kalian dulu pernah belajar SMA kan tentang asam basa H itu lebih identik dengan asam OH min untuk basah. Ya. Jadi nanti sebenarnya asam basah selain oleh ginjal, itu juga diatur oleh paru-paru dan juga sistem pembuluh darah. Ya. Jadi nanti mekanismenya kalau paru-paru mengatur kadar karbon dioksida kalau ginjal dari bikarbonat. Ya. Ini secara metabolik. Nanti kita blok uh, dan ini kemungkinan ada kasusnya, contohnya di diabetik ketuk asidosis. Ya. Di blok Endokrin ada ini atau sama di blok huru nefro ya blok ginjal lebih dalam lagi kita sekarang kenal dulu nah haplos itu lokasinya di mana kalau secara histologis kalian belajar inilah peritubular capillar ya. peri artinya sekitar tubular itu tub tub itu bahasa Inggris dari tabung nah jadi memang di ginjal itu ada struktur-struktur berbentuk seperti tabung atau tubulus tubulus kan banyak ya ada tubulus proximal yang lebih dekat dan lebih dekat kemudian tubulus distal dan tubulus kolektifnya itu nefron ya oke selanjutnya ini mana lagi, nih? Ma makromolekul ada yang jawab sebenarnya sudah ada yang benar salah tapi banyak juga yang salah masalah ya. oke jadi ini kakak kalau belajar ya yang ini makromolekul ya nah makromolekul nah ini makromolekul kalau namanya makro makro itu kan artinya makro besar ya makro artinya besar Jadi molekul, ya, ukuran molekul, molekul yang berukuran besar maksudnya Nah, yang namanya makro, berarti ini lebih dari satu molekul. Inilah satuannya itu, glukosa fruktosa. Ini yang disebut monosakarida, ya, gula tunggal. Nah, kalau sukrosa, ini berarti golongan disakarida. Laktos, laktosa juga ya, laktosa ini uh, di sakarida ya. Dia ada komponen monosakarida, galaktosa dan glukosa. Ini ada huruf D, ini artinya dextro, dextro kanan, lawannya lipo. Ini ada rumus arkelah ya, itu sebenarnya di Kimia organik kalau mau review di Pak Nen Nah mereka ini, kenapa monosakarida tuh bisa bergabung, membentuk disakarida? Karena ada yang namanya ikatan glikosidik. Yang huruf O ini. Ini ikatan gula. Nah, ikatan glikosidik inilah yang membentuk dua monosakarida berbeda. Bisa menjadi sebuah disakarida. Jadi kalau kita jawab fruktosa glukosa monosakarida belum termasuk makromolekul. Makromolekul ini ibaratnya kalau kalian SMA dulu belajar polimer ya? Monosakarida, ini monomer. Ya. Unit satuannya. Nah, itu. Oke, jadi, kayak ibaratnya ini provinsi, Sumsel dan Lampung, negaranya makromolekul, ya. Indonesia. Nah, itu contoh analogi. Ya. Kak, Kak, mau nanya, Kak. Eh? Yang jadi yang glukosa galaktosa sama dua kok tadi bukan makromolekul kak? Kalau glukosa ya glukosa ini masuk masih istilahnya mikromolekul lawan mak makro kan besar ya. kalau besar lawannya kecil nah, ya jadi masuk unit penyusun ya. ini sebenarnya kalau kalau soal kayak ini sebenarnya kayaknya ngekamnya kurang lengkap ya makromolekul karbohidrat, itu apa aja. Nah, jadi kalau kalian misalnya, ya dia dia ini karbohidrat. Nah makromolekul tadi selain karbohidrat ada lipid, kan? protein, purin pirimidin. Kalau ini purin pirimidin ini sebenarnya masuk ke asam nu nukleat. Nah inilah yang masuk di judul Kuliah kalian ya, kita lihat di jadwal. Nah, setidaknya empat makromolekul inilah yang harus kalian kuasai untuk MCK ini. Nanti karena eh, yang biokimia itu baru metabolismenya. Kalau sekarang ini kita belajar tentang struktur. Ibarat kalau kalian kayak analoginya itu kalau belajar organ. ya Kalau anatomi kan tahu bendanya, strukturnya. Nah, fungsi struktur itu apa? Nah, itulah nanti metabolisme di blok dan ya. Oke, makromolekul inilah yang di daftar kuliah ya, karbohidrat, lipid. lipid ini nama lainnya lemak ya. Nah. Jadi kalau karbohidrat tadi unit penyusunnya monosakarida, glukosa, galaktoosa, fruktoosa tadi ya. contoh. Nah, kalau lipid ini nanti ada asam lemak sama gliserol kan. Ya. Nah, kalau protein, monomer, ya unit penyusun itu asam amino. Nah, itu ya, ini basic dasar klasifikasi makro monekuro. Ya. Oke, nanti kalau ada yang bingung, langsung tanya lagi aja, ya. Ambil, ya. Sementara kita lanjut dulu, ya. Yang pada karbohidrat itu cuma... Kalau sama laktosa mau, ya, oh, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau maltosa? kalau mal maltosa kalau nah, kan, yang mau, kalau mau, ini, mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau maltosa kalau bentuk kan dari glukosa dan kalau ya. mau, Nah, mau, kan kalau Karbohidrat itu kita bagi lagi sebenarnya tuh, nah, kayak ini, ya. Ibaratnya kalian belajarnya kayak ini. Pertama kita harus tahu monosakarida, menu ya. Monosakarida beberapa monosakarida bergabung membentuk sebuah disakarida, ya. Nah, beberapa di membentuk suatu himpunan lagi Namanya polisakarida Inilah polisakarida namanya dari karbohidrat Nah ini masuk ke makro Makromolekul kan? Nah ini kalau analoginya, ya. nah kalau yang si maltosa tadi itu gabungan dari maltosa komponen glukosa, glukosa dan glukosa, ya. nah ini malt, malt itu kan artinya tepung, ya. Nah. Ya, jadi jan minit, eh, nah. Melting white monohydrate nah, ini Jadi, kalau Ayu ya international nah ini ya. ini contoh kalau yang lain kan maltosa nah dia dibentuk oleh dua glukosa ya it removes to glucose kalau lactosa Dibentuk dari glukosa dan glukosa, kan? Biasanya kalau yang sering ketemu di ujian itu bisa nih. Nah, ini pembagiannya kan. Nah, bisa Nah, biasanya tiga yang sering keluar. Maltosa tadi, maltosa, dibentuk oleh glukosa dan glukosa kan, nah selain maltosa, laktosa, laktosa tadi yang keluar di soal kita kan, glukosa dan galaktosa, ya. lalu ada sukrosa, sukrosa itu dibentuk oleh fruktosa ya. dan glukosa, jadi memang glukosa paling banyak ya. Paling banyak jadi penyusun. Ya. Nah, ini tadi kan sukrosa, glukosa, dan laktosa. Oke, ini kalau di sakaridadi tadi artinya dua. Ya. Nah. Kalau malt, malt ini biasanya banyak di tepung-tepung. Tepung-tepung. Ya. Kalau laktosa, ini banyak di susu. Kalau sukrosa, ini biasanya di buah. Nah, itu... Uh, keywordnya keyword kalau misalnya tentang ya kalau ada skenario kayak misalnya tuh tentang gizi gitu kan apa fungsi makan buah kandungan apa kandungan jenis kandungan makromolekul yang karbohidrat yang terdapat pada buah adalah buah sukrosa yang kandungan ada fruktosa dan frukosa tapi sukrosa ini sebenarnya ada juga di madu Nah, kalau ini fruktosa ini. Kalau dosen kakak dulu cerita dia fruktosa yang lebih dominan ke buah ini. Sukrosa itu madu. Itulah kalau kayak diabetes jangan dikasih gula madu ya. Karena dia tuh masih ada sik glukosanya masih dalam bentuk masih dalam bentuk ini. Uh, glukosa tadi yang harus dia dengan insulin, jadi itulah dia tidak boleh pada DM, ya. diabetes mellitus, ya. madu, ya. madu tidak ini nih apa berhasil lah DM ya. sebaiknya dihindari, kayak ya. oke, okay. nah dia masih biokim ini Ikatan hidrogen, ya. ikatan hidrogen justru, justru terbentuk jika dia bergabung. Ya. Kalau hidrolisis, arti hidrolisis dulu. Hidrolisis artinya hidro air, lisis artinya pecah. Itu ya. kita definisikan loh dari terminologi katanya air dan lisis artinya pecah. Ya. Jadi kita mau pecah molekul ini menurut e, bantuan air. Nah, asam nukleat itu ada dua jenis DNA dan RNA. Nah, dia kalau dipecah, RNA menjadi nukleotida. Nukleotida dipecah lagi jadi fosfor. Ini yang warna merah fosfor. Nah, sama yang si nukleosid. Nukleosid itu ada dua komponen. Nukleosid ada pentosa gulanya sama basah, eh ya, purin atau pirimidin. Nah inilah gambarnya kalau yang fosfat tadi warna merah. Nah yang si gulanya warna biru. Ya. Nah warna-warna lain inilah basa nitrogen. Ya, nanti kalau dulu SMA belajar kan adenin pasangan sama adenin guanin masuk purin. Sitosin dan timin masuk ke piri, mitokondria. Adenin harus berikatan sama timin dengan tiga ikatan hidrogen. Ya. Nah, guanin dengan si tosin. Itu justru kalau hidrogen menggabung dua rantai ini asam nukleot -nukleot tadi ya. jadilah dia kalau double helix ya bentuknya. Itu. itu. kurang lebih Tentang asam nukleat ya. Oke, selanjutnya sistem ekskresi. Nah, masih ada yang jawab enzim. Oke, kita review lagi ya. Ekskresi. Nah, ini sistem ekskresi, exit eh. ya. Dasar exit itu artinya mengeluarkan. Jadi lihat yang dikeluarkannya itu pahaku gatal kalau kalian dulu bisa mau buat jembatan darah ya paha itu maksudnya pa paru-paru, lungs, ha hati, hepar, itulah yang mengeluarkan empedu. Empedu itu zat sisa yang tadi kayak jelasin di fisiologi darah, ya bilirubin, bilir Billy Rubin, Ferdin tadi yang mau mewarnai untuk peses dan urin. Paha ku, ku kulit. Kulit itu skin, ya. Berarti Inggrisnya ini mengeluarkan keringat. Nah, itulah ekskresinya. Gatal, gatal itu maksudnya plesetan untuk ginjal. Gak maksa memangnya. Nah, itu nephron. nefron, nefron inilah yang mengeluarkan urin. Barangkali ya. itulah fungsi ekskresi gitu Kalau enzim, jadi enzim itu terlalu uh, umum, ya. Ya memang mungkin, memang enzim itu ada pelarut, Kayak misalnya air, air dikeluarkan melalui paru-paru sebagai uap atau cairan lah ya, melalui keringat atau dari ginjal urin. Tapi kan itu belum enzim itu masih biasanya berfungsi. Sementara kalau ekskresi ini, kalau yang dieliminasi itu berarti zat-zat sisa, zat yang tidak berguna lagi dari sisa metabolisme. Oke, itu konsepnya. Ya. Jadi, enzim tidak bisa kita pakai. Oke, erectus spinae, ya, Nah, ini erect artinya menegakkan, spinae artinya spine. Spine itu maksudnya punggung. Ya. Nah. Jadi, ileo-costal ini costal di tulang rusuh, ileo-tulang rusuh. Ya. Longisimus tulang ukuran yang panjang. Nah. Ini muskulus spinalis, ya. Nah, ini jadi erector spini. Ya. Nah, kalau kalian ini gambarnya, ya. nah. jadi dia terbentuk dari yang tiga tadi. Ya. Nah. Erector spini. ya. Irek, irek itu artinya menegakkan. Ya. nah ini Oh, angiosimus dan spi, alias ya. Oke selanjutnya kelenjar endokrin. Oh ekskresi jangan ya. Ekskresi ini buang sisa. Kalau endokrin biasanya masih terpakai bukan sisa ya. Nah kalau kelenjar getah bening ini masuk ke imunologi. getah bening itu KGB, limfonodi, nah lainnya -lain, ya nah ini endokrin ya jangan lupa ini secara konsep nah ini inilah endokrin kita yang beberapa yang penting ya hipotalamus, pineal. itu tari, timus, pankreas ovarium, adrenal dan testis ya nah. itu endokrin selanjutnya nah posisi anatomi ada yang salah nih, kedua tangan maksudnya jangan ke belakang, tapi ke depan Nah, posisi anatomis. Lihat yang gini. Anatomical position and directional turn. Ya. Lihat tangannya. Nah, ke depan. Palmar surface of hand. Di depan, anterior dorsal di dorsal surface of hand. Posterior ya. Next ya, selanjutnya gerakan sandi mengecilkan sudut rom. Oke okay, sudah benar ya bagus. organ. Nah ini ada yang jawab. Aorta, apalmo ya? Masih belum menipati. Mediastinum. Ini kita belajar mediastinum belum. Nah ini mediastinum. Jadi mediastinum tuh rongga di toraknya. Roung oh, tidak di luar paru dan nah jantung. Ini sebenarnya tapi heart and pericardial sac ini masuknya mediastinum middle ya tengah. Nah jadi pembagian mediastinum ini kalau kita mau lihat itu berdasarkan penampang sagittal dan juga penampang longitudinalnya. Ya. Oke, Kalau sagitalnya, inilah yang terlihat. Ya. Anterior, depan, superior, atas. Ya. Dan belakang. Ya. Serta tengah. Nah, empat kompartemen. Nah, kalau ini, ini yang si longitudinal. Ya. Longitudinal, ini M nya middle. PC posterior. Nah. Ini pulmo ya, pulmo encore, rongga dari torak ya, jadi oke, itu mediastinum. Jadi aorta abdominalis justru di, di bawah diafragma, dia abdomen, abdomen nah, ya. kalau pulmo, pulmo nggak masuk ya. dari trang, beda tuh, bukan. Pulmonari trunk, trungkus pulmonalis itu bagian dari aorta, kayak itu ya. Gitu, ya. Bifurkasi trakea, percabangan trakea, mungkin Masuk ke primary bronchi dari bronkus primer, kayak itu ya. Ini dia stenomedia, ya. organ traktus superior, oke, okay, udah benar ya, paring ya. Sim. Oh terutama inspirasi, nah, ada yang jawab interkostal internus. Nih, memang beda arah serabut sebenarnya. Nah, jadi inilah intercostal eksternus dan internus ya. in first inspiration saat inspirasi dia si eksternus kalau intercostal interni Depress ribs for first expiration jadi memang sebenarnya nah ini keywordnya inspirasi hati-hati bukan saat pernapasan kalau pernapasan memang betul Pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Boleh kita pilih intercostal interni. Karena ekspirasi bagian dari pernapasan. Tapi karena pertanyaannya inspirasi, ini, inspirasi, inspiration, ini kita harus pilih si, nih, Ekspirasi baru interni. X dengan I. Pokoknya dia harus selalu ketemu I dengan E. Pasangannya. E, E, E. External inspiration. Internal expiration. Tuh. Eh. Tia-tia ya. Ini harus eh okay, Master of gland. Hipopisis. Atau pituitary Nah, para tiroid. Masih ada jawab. Master. Master itu artinya penyeluruh ya nah inilah kenapa harus hipofisis hipofisis itu nama lain dari pituitari ya. jadi kalian bisa lihat dari gambar ini ya yang pituitari dibagi menjadi dua bagian depan dan belakang anterior biasanya disebut adenohypofisis yang belakang biasanya disebut yang yang belakang lebih sedikit ada ginjal dan ADH dan Oksitosin aja dua hormon. Sementara kalau yang di depan ini lebih banyak ya, nah kan terlalu banyak takut misalnya kurang. Ya. Kalian ngapain make jembatan keledai? Contohnya ini flag plek. top ya. untuk yang si anterior. FFSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, FSA dengan LH untuk reproduksi. ACTH, adrenocorticotropin hormon, untuk kortek adrenal. Ya. GH, growth hormon, TSH, tiroid stimulating hormon, Melanosit, melanosit tadi, melanoacid stimulating hormon. Untuk kulit, melanin. P-prolactin, untuk laktasi. Ya, laktasi di breast. Ya, dari darah. Jadi, ya, kalau Jembatan keledai berguna kalau kalian sudah tahu singkatan-singkatan, sudah paham. Ini kalian gambar lah ilustrasi ini ya. Nah, kenapa hipotalamus nggak disebut sebagai master of gland? Ya, karena si hipotalamus cuma bisa mengatur satu kelenjar. Ya. Si hipofisis. Hanya hipofisis. Sementara kalau hipofisis, dia bisa mengatur banyak kelenjar. Inilah disebut master. Jadi walaupun ya sebenarnya mengatur si bos, dia tetap dianggap ya yang banyak itu tadi yang banyak anaknya ya, yang dianggap sebagai master of them, people, physis. ya. Oke, selanjutnya bagian jantung, kayak e oksigen. Nah ada yang jawab katup pulmonal, ada perikardium. ya. Oke, katup ya, katup itu. Pulmonal justru banyak karbon dioksida. Perikardium selaput selaput dari jantung. Nah ini. Jadi kalau kita mau ngebedain antara oksigen dan karbon dioksida, karbon dioksida itu yang warna biru, ya. oksigen yang merah. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini yang merah, ya, yang bagian kiri sebenarnya kayak oksigen itu yang sebelah kiri pulmonal yang pulmonal tadi itu di area right ventrikel ventrikel kanan dia kayak akan karbon dioksida karena dia akan membawa darah kotor yang akan ditukarkan ke alveolus nah, itu. nah mekanismenya itu nanti kalau kenapa oksigen dan karbon dioksida bisa bertukar karena ada perbedaan tekanan parsial ya, dalam sekulasi dan juga di alveolus intinya konsepnya tekanan harus uh, aliran fluida itu harus mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah dari 46 ke 40 ini ya, contohnya baru bisa bertukar ya. nah di jaringan itu lebih besar lagi 40 ya. lebih besar sama dengan dari 46 ini udara dari jaringan bertukar masuk ke sirkulasi dari sirkulasi masuk ke alveolus. Gitu ya. next ini 34 nah. Estrogen, progesteron. Nah, ini pituitari masih njawep ya. Ingat pituitari tadi master of gland ya. Dia mengatur si ovulasi tadi justru. Nah, pituitari tidak menghasilkan estrogen dan progesteron, dia menghasilkan yang si folikelnya, folikel FSH dan MH. Baru nanti si ovarium production ini. Nah, ya. nih kalian lihat yang dari Diagram ini ovarium, ovary, menghasilkan estrogen dan progesteron. Sebenarnya juga estrogen dihasilkan oleh adipos. Nah itulah, ini kalau kalian paham dari bagian fisiologi ini, ketika kalau kalian stasiobjin atau IKM mau edukasi pasien untuk suntik AB, nah itulah, bu ini suntik KB ini bisa ya mengkembalikan sindrom metabolik lemak. Adipose ini karena estrogen itu dihasilkan sama sih lemak tadi. Nah ini jadi kalau kita paham fisiologis sebenarnya untuk efek samping, kontraindikasi ya. kalau pas ngasih obat tinggal nalarnya, tinggal ya kait-kaitan aja teorinya. Inilah estrogen ya nanti kerjanya banyak ke saluran reproduksi, ke otak ke otak habis itu ke pelanjar mami dan nanti perubahannya kalian belajar di siklus menstruasi ya. ada posisi kenaikan dan penurunannya estrogen tuh kata dasarnya estrus estrus itu birahi birahi keinginan untuk berhubungan seks nah secara definisinya jadi itulah estrogen meningkat di saat masa-masa subur nah namun kalau masa subur tidak dibuahi, ovum itu kecewa. Kan? Jadi turun. Ngambek. nah Baru agak naik lagi, tapi dia menstruasi. Akhirnya. Kalau progesteron, itu arti progesteron pro, artinya mendukung. Gesteron, gestasi. Gestasi itu artinya untuk kehamilan. Ya. Jadi progesteron itu harus meningkat saat lagi mau hamil. Ya. Gestasi tadi jadi belajar asal-usul katanya oke selanjutnya organ organ yang ada di pelvis pria oke sudah benar semua ya prostat prostat ini banyak jadi keganasan ya jadi, kalian harus kenal sejak sekarang. Nah, Biasanya, penyebabnya itu di gangguan bersemi. Ya. Prostat ini itulah kalian harus paham sejak sekarang. Nah, karena nanti edukasi di pasien-pasien lansia, lanjut usia, ya. nah, ini menyempit. Jadi, uretra pars prostatikanya itu tersumbat. Ya. Jadi, ada dok, predok, bisa kencing, bisa retensi urin. Jadi kalian harus masuk kateter, ya. Katheterisasi. Aduh, lega pasannya. Oke, selanjutnya unit fungsional untuk filtrasi penyaringan. Reabsorpsi penyerapan ulang dan juga augmentasi, sekresi, ekskresi. Ya. Nah ini kalau unit fungsional berarti gabungan. Dia harus ada nephron. Nah ada yang milik glomerulus. Kita review dulu konsepnya. Ini struktur dari ginjal, nephron, secara histologis. Kalau si glomerulus, glomerulus itu hanya untuk filtrasi. Nah, ya, jadi proses penyaringannya antara tubuh antara si kapsul Bowman dan glomerulus ini terjadi perbedaan tekanan, nah berpindahlah ya, cairan antar dua sel ya. masuknya ke tubulus. Nah inilah kalau cuman glomerulus itu fungsi filtrasi saja, ya. sementara kalau untuk tubulus inilah yang main memainkan peran untuk reabsorpsi air dan mineral maupun ya, argumentasi penambahan sisa. Baru dibuang ke ureter. Ya. Ureter ke, ditampung ke kandung kemih. Oke itu ya. Oke 36. Nah 37. Bentuk tulang irregular. Yang merupakan tulang irregular. Vertebra ya. Oh ada jawab frontalnya. juga. Bisa lihat ya. ya. Jadi tulang irregular ini jenis-jenisnya tuh peculiarly shaped to provide ya. bentuk yang aneh maksudnya. Nah, ini vertebra ya. Jadi tujuannya untuk mensupport mendukung atau fungsi proteksi melindungi. Allows flexibility memberikan fleksibilitas. Ya. Yang dilindungi siapa? Contohnya jantung dan paru nih kalau ditorak oleh kosti. Ya. Atau organ pelvis nih, organ reproduksi, organ urin. Ya. Sama tulang ilium ini usus ya, nah, organ ya. Dan juga ada untuk support tadi tulang pendengaran nih, contohnya ear bones. Ya. Kalau di layar ada tulang hyoid, bentuk yang irregular. Dia perbatasan sama laring, ya. untuk traktus respiratorius. Saya supply karbohidrat, supply karbohidrat di gestip. Betul lah. Kalau kardiovaskuler ini cuma untuk mengalirkan lewat plasma. Ya. Cuma numpang ya. ya. Kardiovaskuler itu ngebawa gula memang, tapi lewat plasma. Nah itu di Nah ini baru untuk pencernaannya ya. Baik secara mekanik maupun kimiawi. Mekanik tadi fungsinya untuk... Menguraikan makromolekul tadi contohnya. Ya. Menjadi ukuran lebih sederhana. Karena makromolekul tadi yang sekarbohidrat diuraikan secara kimiawi oleh enzim. Di mulut enzimnya itu seperti kan Kalau di duodenum itu contohnya untuk enzim amilase. Ya. Mengubah amilum. Mm -hmm. ya. Oke, selanjutnya ini. Bagian otak. Pusat keseimbangan cairan mengatur suhu tubuh. Nah, jadi hipotalamus belum tadi pusat keseimbangan. Nah. Oke, memang neuroanatomi ya, jadi ya. Nah, ini di cerebrum. Nah, ini ini pengaturnya tadi ya. Emotion function autonomic and hormon. Suhu, suhu itu contohnya dari proses keringat yang kalau Osoka kalian kemarin. Nah, dia secara otonom kan? Otonom oleh simpatik parasimpatik. Nah, kalau keseimbangan cairan itu melalui ADH tadi hormon production di hipotalamus. Ada yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Hipofisis posterior, nah ini. Secara singkat, kalau dari arti kalian harus hafal. Anti melawan, diuretik diuresis kencing hormon. Jadi hormon yang me melawan proses perkemihan. Dia bekerjanya nanti di ginjal, itulah dia dengan mengatur kadar air. Regulation of water levels ya. itulah fungsi dari hypotalamus ya. nah. Okay. nah ini nanti kalian baca lagi ya, file mcq operan ini nah di mcq operan ini nanti ada beberapa soal yang belum masuk di quiz tadi ya. contoh ini ini sebenarnya apalan kosakata kata ya artrologi sudah ada. nah ini ketemu ini di file yang di 2016 di 2016 atau 2015 dia ada yang nah nah ini dia bikin pilihan dia fisis emphysis cranial meatus 3 nah. met sebentar dia soalnya tentang persendian kalau yang persendian ini yang ada tuh mungkin maksudnya sendi yang kaku ya jaringan ikan yang menghubungkan tulang komponen yang terdiri dari jaringan ikan untuk menghubungkan tulang ligamen ini berarti ya. nah, ini ligamen ya. nah kalau contohnya Nah, ini kurang kurang jelas sebenarnya. Igamen itu yang warna-warna putih ini sebenarnya, ya. warna putih antar sendi. Ya. Ini memang putih ya, tapi ini kaput memoris, belum ada sendinya. Contoh yang tadi ada sendi di Nah ini antara tibia dan calcaneus ini. Ini contoh flexor retinaculum ini contoh ligamen. Ini ada jaringan-jaringannya. Nah. Ada lagi yang terkenal tuh contohnya ligamentum inguinale, nah. Itu batas-batas di apertura calvus. Terus, nah itu ligamen. non lagi? Kalau ditanya mengenai sendi, sendi ini ya joint and disorder. Nah ini ada sendi gerak, sinovial. Ya. Nah ini jenis sendi sendi. Ada sendi kaku, ya. nah, sendi mati. Nah, gerak atas ke kandak sendiri itu volunter, maksudnya motor oh, angka Lawannya involunter ini yang visera, otot polos dan otot jantung. Ini ya tambahnya dari SMA kan sudah pernah belajar dari bentuk inti selnya, apa ini? bentuk percabangannya. Nah ini yang yang belum tadi ya pedikel, ini belum masuk di quiz tadi itu Pedikel ini penghubung antara arkus, arkus kan lekukan arkus vertebrae dan juga corpus corpus tuh artinya badan body ini body nama lainnya corpus corpus vertebrae arkus itu ada pedikulus lamina itulah pedikal ini sebenarnya yang kalau foramina kan lubang ya nah lamina lembaran nah ini ada soal 2016 rasanya tuh nah ini struktur pering hubung, ya. diskus intervertebra, disk, disk itu ananya Di dalam cakram ini, di tengah-tengahnya, ada yang inti, namanya nucleus pulposus. Nah, kalau si nucleus pulposus ini uh, hernia, namanya HNP, hernia nucleus pulposus. Tapi beda dengan hernia usus, ya kalau ini kan bagian dari vertebra, jadi manifestasinya nyeri di punggung, kalau usus kan nyeri di perut itu contohnya, tapi kadang enggak nyeri juga. Ya. lebih khasnya hernia yang di perut benjolan. Ya. Oke ini sudah dari pleura ya, menastinum intercostal. Nah sendi antar akus ini kurang jelas ya. Karena dapat pilihan gandanya dari 2016-2015 tadi. Intinya kalian harus hafal lah, bahwa Costa itu terhubung dengan sternum di anterior tulang artikulasi sternocostales nama Latinnya. Nah, sama ada sebenarnya di belakang tuh ada costa dengan costa vertebra ya, costa vertebra join antara tulang belakang dengan tulang iga. Ya. Tapi yang dengan vertebra itu Iga torakal satu sampai tujuh itulah rusuk sejati ya, ya ini tadi sudah ya kolon posterior abdominis nah inilah pada rektus lumborum tadi ya. dinding abdomen belakang ya Dan kalau yang depan ya rektus ya pada pria nah ini Bulan nah mata kaki ya, ketemu juga soal 2016 rasanya. Ini namanya maleolus. Kalau ya. nah, yang di luar itu lateral maleolus, Cabangnya ya ya. kalau yang di lebih dalam itu medial, tibia, ya dari tibia. Jadi mata kaki itu dibentuk oleh dua tulang yang berbeda. Ya. Nah ini dia ada soal juga 2015 rasanya, Quadriceps hemoris. Nah, nah, ini bagian anterior dari paha. Jadi quadriceps femoris itu quad itu artinya empat, jadi ada empat otot yang menyusunnya rectus femoris dan tiga vastus. Tengah itu intermedius, medialis dan lateralis. Lateralis yang lebih jauh ya, dari tengah tubuh, misalnya tuh. Nah, inilah ada front of shaft, of hammer, posterior, batas belakang. Oke, okay, soalnya yang homeostasis ada juga nih. Uh, tadi belum masuk ya. Sistem endokrin umpan silang. Umpan silang ini maksudnya jadi ada feedback sebenarnya. Positif, maupun negatif. Interaction ya. Nah, ada komunikasi ya. Perbedaan sebenarnya kalau sistem saraf lebih cepat, endokrin yang lebih lambat. Kemudian eksternal environment. Ya. Inilah kaitannya nanti kalau suhu lingkungan meningkat, dia ya meningkat. Ya. Nah, inilah suhu dan pokoknya lingkungan menentukan bagaimana endokrin, hormon, dan juga saraf tadi bekerja. Ya. Ada juga ini pertanyaan yang belum tadi masuk kuih, sel. Ya. Ingat, struktur terkecil ya baik secara in vivo maupun in vitro. Nah, in vitro in vitro ini definisinya kalau in vitro itu biasanya sudah di level organisme baik hewan coba laboratory animal maupun di manusia panelnya. Kalau in vitro ini baru di level lab, tabung. Okay. Test tube Cawan petri. Oke, okay, ini nah ini yang fisiologi digestif tadi, lambung ya. ini kan yang eritrosit, bener nggak di gaster pertanyaan rekapannya tadi nah di gaster gaster ini lebih ke arah untuk pencernaan enzimatik dan juga untuk membunuh kuman penyakit pakai HCL kan ada juga enzim, enzim lain, amin, enzim pepsin dan renin yang lebih terkait pepsin untuk protein pepton, renin untuk kasein ya. Oke ini ion untuk kontraksi jantung ya apa lain, kalsium ya. Dia untuk itulah kalau obat darah tinggi ada yang namanya amlopidin ya. itu kalsium channel blocker. Ya, jadi memblok kanal kalsium biar tidak terlalu kontraksi jadi turun tensinya kan kalau kontraksi dia fase konstriksi jadi aliran tingkat darahnya tinggi nah ini tadi kalau penjagaan perdarahan kalian harus hafal mekanisme hemostasis nah, ini. jadi bagaimana dari awalnya ada cedera ya, terbentuk luka reaksi ya intinya pokoknya analoginya trombosit, platelet ibarat kayak semen ya. kalau bangun rumah semen uh, bat, semen sama batu bata ya. uh, trombosit itu mirip dengan batu bata ya. setelah ditumpuk batu bata semen, dikuatin itulah pake si koagulan koagulan ini vibrinogen soalnya, ya. jadi rapet deh keras kan nah, sistem koagulasi ya. inilah yang intrinsik ekstrinsik ini nah kalau penyakitnya itu yang hemofili ya. nah, kalau yang si platelet ini trombosit nah ini juga bahaya kalau ngasih sumbatan makanya contohnya di otak anti platelet ya. makanya dikasih obat aspirin nah, itu nanti aplikasi klinis ya. Ini jadi yang faring tadi, regulasi daerah pusat motorik. Nah, sistem saraf tepi, saraf tepi jadi ini masuk juga ya di 2015 rasanya Jadi kita bedain jadi sistem saraf yang pusat itu otak dan sumsum -sum tulang yang kanan ya. Nah. Sementara kalau yang peripheral, peripheral itu artinya perifer pinggir. Ada yang somatik di badan, yang gerak sadar. Nah, voluntary movements of skeletal muscles. ya. Kemudian ada yang tak sadar. Self-regulated. Inilah autonomic, di bagian organ dalam. Ada simpatitik dan parasimpatetik Fight or flight, simpatik. Rest and digest, parasimpatik. Ya. Atau fit and breed. Calming. kalem, kalem tuh ya tenang ya. Rousing. Meningkatkan sadar. Pons tuh batang otak ya. Cortek. Bulin otak itu. Hormon. Ya. nah Ini ada dia nanya hormon sitosin. Mungkin maksudnya oksitosin. Kalau di rekapan itu 2015 atau 2016 tuh ngomong sitosin. Ini oksitosin ini jadi untuk dihasilkan oleh posterior hipofisis ya. hipofis posterior nah inilah jadinya dia fungsinya untuk melahirkan kontraksi otot biar dia cepat henti perdarahannya. tapi sebenarnya aldosteron selain untuk ke reproduksi ada juga untuk ke adiposa lemak ya liver otot ya sama di pankreas ini fisiologi lainnya ya kalau rumus molekul ya kenapa ini ada di sin leusin asam-asam amino ya golongan hormon protein inilah makromolekul tadi ini sudah nah ini hormon yang akan diekspresi ketika kekurangan glukosa Nah ini prinsipnya Ada kerja hormon yang antagonis. Ada glukagon dan insulin. Glukagon memecah cadangan dari glikogen tadi menjadi glukosa. Jadi untuk menghasilkan energi. Inilah glukagon. Sementara kalau udah jadi glukosa, mau kelebihan nih. masih oh, simpan aja. Itulah perannya si insulin. Jadi... Kalau pasien DM itu glukosanya tinggi, tapi nah jadi nggak bisa disimpan. kadang nah, hafal ini makanya ini insulin gets glucose into in-in, jadi di dalam menyimpan glukagon, glu, glucose is gone, gone itu kan pergi. Jadi dia memobilisasi apa yang disimpan, ngebakar. Oke, okay. puan pirimidin, Nah ini protein tadi yang belum ada di quiz. Komposisi asam amino ya ya. Nah protein ini ada empat struktur sebenarnya itu. Primer, sekunder, tersier dan kuartener. Kalau primer cuma asam amino. Sekunder itu ada yang Alfa berbentuk helik, ada juga beta sheet berbentuk lempeng ya. Gabungan dari beberapa sama minum, itulah sekunder. Beberapa yang sekunder bergabung lagi menjadi struktur tersier. Nah, dan yang tersier nanti bisa bergabung menjadi kuartener. Ibaratnya kalian belajar kalau IPS, ini RT, beberapa RT bentuk RW, RW kelurahan, kelurahan, kecamatan. Ada juga klasifikasi lain, ada yang berdasarkan struktur ada fiber seperti serat globular, lem, globul ya, globul itu gumpalan, intermediate pertengahan. Kemudian kalau komposisi ada simple, ada conjugate simple sederhana, conjugate gabungan protein. Nah sama klasifikasi ketiga itu berdasarkan fungsi, ada protein struktural, enzim dan hormon, pigmen zat warna. Protein transport, kontraktil, sama di penyimpanan. Dan juga racun, toksin. Contohnya tetanus. Itu protein. Jadi banyak proteinnya. Oke. Nah, kalau kalian nanti sudah tamat 70 slide ini. Nah, nanti bolehlah. Kalau mau... Tambah-tambah bacaan ya, masih haus ilmu kan? Ini rezeki sistem tubuh ini, ini sebenarnya pendalaman ya. Kakak susun slide ini berdasarkan jadwal kalian, jadwal kuliah kalian juga. Tapi isinya ini gabungan ada beberapa kakak kutip dari Snell, ya. sama ada dari rekap soal blog yang unsri ya. nah cuman memang ada beberapa kalau unsri ini bedanya ya dia langsung digabung kayak histologi ini ya. nah, jadi kayak lebih mendalam ini. protuberansia ya. ini kakak bikin sengaja memang slide nya yang ada yang pertama tiap soal tuh ada slide kosong terus ada jawaban ya kalian baca dulu lah yang kosong ya kalian tebak, terus baru cek benar nggak tembak panen tadi ya, kayak pelaskan itu. kalau udah ikhwanah ya, ini memang variasi soal lah sebenarnya, ya. oke bersikap ada ya. Nah mungkin nanti kalau yang di di ininya ya di bagian, kalau pengantar emosias ini kakak dapat ini, nah dia kayak istilahnya pakai case, -nya. cerita tuh kayak sejenis osokal, ya, tapi ada MCQ-nya lingkungan external dia kalau yang rekapan unsri ini dia banyak di kalau kayak yang jantung kalian bisa skip ya sebenarnya saya. Maksudnya enggak skip. Ya contohnya kayak misalnya dia ada pertanyaan langsung ke tentang katup. Nah, kayak ini jantungnya memang terlalu mendalam ini. Kalian tuh kayak lihat di di ini modul praktikum nggak sampai musculus pectineus kayak ini kan di jantung ini koroner-koroner coroner ini belum kayaknya kalian kalau yang anatomi yang kayak ini itu di blok yang persistem ya. Sementara ini kan yang kayak fisra itu baru perkenalannya aja ya. Melanosinofil lah. Ya. Nah ini kapiler jenis-jenisnya untuk angel. ini yang sebenarnya pendalamannya. Ya, jadi ini butuh nol aja ya. Kalau kalian sudah memang selesai yang baca yang UMP, apa, -apa pendalaman yang ini variasi. ya. Tapi intinya pokoknya yang UMP itu wajibnya lah. Ini yang sunahnya. Ya. Yang dari slide dosen kalian itu titik komanya apa ya. Karena memang nggak bisa ditebak. Soal tahun lalu belum tentu keluar. Tapi kalau nggak kita punya gambaran tadi kan kita sudah bahas. kan. Nah ini kalau makromolekulnya memang lebih mendalam ya nah sampai metabolisme kalau sekarang makromolekul ini kayaknya blok blok tiga misalnya itu ya nah ini nanti blok bio -kim ini kalian ada yang klinis juga apa tidak santin ya nah, ini sebenarnya kakak kasih juga kalau mau review mengetahui kan mck keluar yang dari apa tpp tpp itu Gak kasih link ini kalau mau review ini, gak? Okay. gimana nih ada yang mau ditanya kalau misalnya masih bingung atau baru ini nanti di lain aja ya konsol chat apa misalnya tadi yang pembahasan kakak ada keliru kalau ini mau koreksi apa-apa di ya kabarin nanti ya, ya lah. berarti Jumat ujian terakhir ya, habis itu liburan. Ya, yang penting jangan lupa minta doa restu orang tua ya, pokoknya inilah kita harus sama maksimal. ya bacaan itu-itu apa, yang yang PDF ini, ya kalau bosan metode belajar yang visual baca, nak kalian butuh latihan soal, nah. klik yang di not tadi, ya bisa diulang lagi tuh. yang kuis itu, nah ya kalau mau yang keseluruhan kan pakai yang link MCQ ini yang atas. kalau mau khususnya misalnya ah mau yang biokim aja lah, tuh yang soal OSPE kemarin masih ada nih, ya maupun ya. nah, ini variasi aja. Nah nanti bisa lagi ini kan, nah dari yang TO tadi di ini review lagi yang mana benar-benar salahnya. Nah kalau belum ada pertanyaan, sama nanti chat aja ya. Ya lah. Kakak, ini ya, mohon maaf kalau ada yang kurang ini. Selama satu blok ini, mudah-mudahan tahu maksimal lah ya. Nanti, ya, lulus semua lah. Kalau bisa kabarin, meh ya. kalau udah keluar nilainya. Japri apa ini ya, PDF ini. Ada kapan ya. Yalah, mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Bila yang wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih kak Oke Sama-sama